Dua karena tidak sesuai dengan kebijakan negara setempat atau karena mengandung unsur-unsur tertentu Atau karena emang nggak relevan Inilah sembilan adegan film Spongebob Squarepants yang yang sensor sensor KPI. gitu ribu dua puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh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 orang Dewa dibandingkan versi aslinya 4 nah, ya? episode squid's Day of season 2.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 itulah tadi 9 adegan film SpongeBob Squarepants yang kena sensor KPI ada yang pernah melihat adegan ini sebelumnya?